yang <tik>

يا رب الرحمن الرحيم صلوا على النبي سلام الله وعذرا من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

you yeah.

فلازم عدلا أنزدوا واستمعوا وأدعوا

wafat على sejeda malam dan wafat di atas

untuk ke kita kepada Allah Subhanahu kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Takwa dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi segala Yang nya dengan oleh Allah SWT

yang telah kita contohkan kepada cucu kita yang besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala musimin yang diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sepuluh hari bulan Ramadhan, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seorang tamu, dan kemudian tamu itu mengatakan, ya Rasul, saya

Tak mempunyai Keturunan jawab Rasulullah. "Istighfar, Pak. wahai Kemudian datanglah di tahun yang kedua. "Ya, Rasul saya punya penyakit yang sekian tahun tidak."

istiqamah pertama kepada Allah SWT Lalu tidak orang lagi bertanya ya Rasul, kenapa kami tertinggal ini Diberintahkan untuk istiqamah pada Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi langsung bersabda, Madzimati istiqamah jauh,

dan siapa yang membiasakan istighfar kepada Allah SWT Akan diberikan kemudahan dari kesulitannya Kemudian wa'isulah Dan Allah akan memberikan yang Tanpa diubah

Yang saya kunjungi mandul ya Rasul, kini tak mudai diberikannya oleh Allah. Kemudian yang satu, kamu nya datang kembali ya Rasul, so, saya merestuku kehadapanmu ya, dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitku oh, yang sekian tak tidak sembuh sembuh, berkat ketunjukin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa

ini aku sembuh karena disukakan oleh Allah Allah nah. Kemudian kamu yang sedikit mengatakannya Rasul soal yang bersimpul di hadapanmu, mengucapkan syukur kepada Allah bahwa selama ini yang kusahkan terjebakkan di tidak punya apa-apa, tapi saat ini semua aku dapatkan terucuk darimu

mottar mundarkan sekali kepada kuliah dalam waktu di sana. itu mengawam memimpin profesi namun pastik itu inna allaha kana ghafurur rahima beristikamah pada Allah. Nama Allah itu sangat sayang pada kita semuanya. Perbanyak istiqamah istiqamah demi kepada kita ila ila setiap poin training training wajibnya.

Terbanyak itu seorang perusar dari Kalimantan.

Ashabul Zalimah Kita Kita

الدروز سليم، وأحدث أنتك من يا

min qulubina

بسم الله